Halo, penyuka film. Apa kabar? Harapan saya masih sama. Semoga kita semua sehat dan bahagia selalu. Halo semua, apa kabar? Jangan lupa subscribe channel Papa Aku. Terima kasih. Baiklah, kali ini saya akan merangkum alur cerita film asal Korea Selatan yang berjudul Three Iron, yang rilis pada tahun 2005 yang lalu. Film ini terkenal unik karena minimnya dialog terkait kedua tokoh utamanya Film dibuka oleh karakter bernama Taisuk yang di awal terlihat sedang menempelkan selebaran poster iklan dari pintu rumah ke pintu rumah yang lain Keesokan harinya dia akan kembali lagi untuk mengecek apakah selebaran yang ditempel kemarin masih utuh atau sudah rusak Jika sudah rusak artinya di dalam rumah itu sedang ada orang dan jika masih utuh, kemungkinan rumah tersebut sedang kosong atau penghuninya sedang berpergian. Setelah itu, dia akan masuk ke rumah tersebut, bukan untuk mencuri barang-barang berharga -barang yang ada di dalamnya, tapi hanya untuk menumpang mandi, makan, dan tidur. Dengan kata lain, dia hanyalah numpang menginap atau bermalam saja di rumah itu. Sebagai ucapan terima kasihnya kepada si pemilik, Taisuk akan membersihkan rumah dan mencuci pakaian kotor, hingga memperbaiki barang-barang rusak yang ada di rumah itu. Sungguh kebiasaan yang buruk dan juga aneh, tapi itulah kegiatan yang dia lakukan setiap harinya. Sebelum pergi, dia akan berfoto bersama foto si pemilik rumah sebagai kenang-kenangan. Selanjutnya, dia akan menuju ke rumah kosong yang lainnya. Kali ini dia masuk ke rumah yang lumayan besar dan mewah, namun tanpa dia sadari, dia tidaklah sendirian di rumah itu. Ada seorang wanita cantik yang tampak murung dengan muka yang terlihat bonyok. Sedang memperhatikan gerak-geriknya di rumah tersebut. Wanita itu bernama Sulhua yang merupakan mantan seorang model yang menikah dengan seorang pria kaya bernama Min Kyu. Pernikahan Sun Hua tidaklah harmonis, karena suaminya itu adalah seorang yang ringan tangan. Tai Suk yang masih tak sadar sedang diperhatikan, sibuk dengan kegiatan seperti biasanya, yaitu mandi, makan, mencuci, dan juga memperbaiki barang-barang rusak. Lalu, pada malam harinya, menjelang tidur, Taesuk masuk menggunakan objek foto Sunhua yang ada di majalah. Lalu, tiba-tiba Sunhua membuka pintu kamar itu. Sontak, membuat Taesuk kaget dan juga malu. Tentunya, dia baru sadar, ternyata di rumah itu dia tidaklah sendiri. Tak lama berselang, Sunhua menjawab telepon dari suaminya yang sedang memarahinya. Sementara itu, Taesuk bergegas memakai bajunya dan menuju keluar untuk meninggalkan rumah itu. Taisuk sempat mendengar teriakan Sunhua. Sekilas, dia melihat muka Sunhua yang bonyok. Lalu, dia pun pergi. Di tengah jalan, Taisuk memutuskan untuk kembali lagi ke rumah itu karena kepikiran melihat Sunhua yang sepertinya dalam masalah. Sesampainya dia melihat Sunhua tengah menangis, terisak-isak di dalam bak mandi. Merasa iba, dia pun mengambil pakaian kotor milik Sunhua dan menggantinya dengan yang baru. Sunhua, yang sudah selesai mandi, lalu memakai pakaian yang dipilih oleh Taisho. Tak lama kemudian, Mingcu, suaminya, kembali melihat ada moge terparkir di depan rumahnya. Dia pun marah besar dan menuduh istrinya telah main serok dan membawa masuk pria lain ke rumahnya. Taesuk yang berada di luar tak dapat menahan emosinya melihat semua diperlakukan dengan kasar oleh suaminya. Minkyu yang melihat ada orang asing masuk ke rumahnya mencoba untuk menelpon polisi. Melihat itu Taesuk memukul kencang bola golf ke arah Minkyu berkali-kali. Hingga dia tumbang karena menahan rasa sakit. Kemudian Taisuk menghidupkan motornya. Dia memberi isyarat kepada Sunhua untuk ikut pergi bersamanya. Tanpa pikir panjang, Sunhua lalu meninggalkan suaminya yang kasar itu dan pergi bersama Taisuk. Dari sinilah petualangan mereka berdua dimulai. Mereka berdua memasuki rumah kosong ke rumah kosong yang lainnya, lalu mereka berbagi tugas. Taisuk yang memasak makanan, sementara Sunhua yang mencuci pakaian. Di sini, Taisuk sudah mulai menyukai Sunhua. Setelah selesai, seperti biasa, mereka berdua berfoto. Rumah kosong selanjutnya yang mereka masuki adalah rumah seorang petinju. Di dalamnya, sunhua meminta Taisuk untuk memotong rambutnya. Mukanya yang tadinya muram sekarang sudah berubah menjadi sedikit lebih ceria. Malam harinya, mereka berdua meminum amer milik sang petinju. Sunhua yang menangis karena memikirkan nasibnya yang malang, ditenangkan oleh Taisu. Sunhua yang tak ingin tidur sendirian meminta Taisu untuk tidur dengannya. Tepat pada tengah malam hari, sepemilik rumah pun pulang. Seorang petinju yang melihat ada dua orang asing tertidur pulas di kamarnya bisa ditebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Taesuk pun babak pelur dihajar oleh petinju. Beruntung dia masih berbaik hati, tidak melaporkan mereka berdua ke kantor polisi. Taesuk yang masih emosi karena telah dihajar, memilih menenangkan hatinya dengan bermain golf di tengah jalan raya. Sun Hua sudah melarangnya untuk berhenti bermain. Namun, Taesuk tidak memperdulikannya. Dan tiba-tiba bola golf yang dia pukul mengenai pengendara mobil. Melihat ada yang terkorban karena ulahnya, Taesuk menangis karena menyesal lalu ditenangkan oleh semua pada malam harinya mereka pun bercocok tanam di rumah kosong dan di keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan mereka lagi menuju ke rumah kosong yang berikutnya dan di rumah kosong itu mereka menemukan pemiliknya seorang pria lansia telah tewas di dapur. Aisuk sudah mengajak kedua untuk meninggalkan rumah itu. Namun dia menolak dan memilih memandikan dan mengkafankan jasad si pemilik rumah itu. Lalu mereka menguburnya di belakang rumah. Setelah selesai mereka lalu makan siang. Tak lama kemudian tiba-tiba anak dari lansia tersebut pulang. Terkejut melihat orang asing ada di rumah ayahnya, mereka pun melaporkan Taisuk dan Sun Hua ke kantor polisi. Tak lama berselang, polisi pun tiba. Lalu mereka berdua dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi di ruangan terpisah. Rihal menghilangnya bapak tua si pemilik rumah itu. Taesuk yang enggan buka mulut membuat polisi menjadi emosi. Taisuk pun dipukul bertubi-tubi. Sunhua yang tak tega melihat Aisuk dipukul habis-habisan, akhirnya dia memberitahu di mana mereka menguburkan jasad lansia tersebut. Sementara itu, polisi menelepon mengikuti suami dari Sunhua. Untuk menjemput istrinya yang telah masuk dalam daftar orang hilang itu Di kantor polisi dia sempat menyerang Taesuk Dia tak mampu menahan emosinya karena Taesuk telah melarikan istrinya yeah. Karena tidak terbukti telah menewaskan lansia tersebut Taesuk hanya ditahan karena telah membobol rumah orang Dari bukti-bukti foto yang ada di kameranya setelah kembali ke rumah, Min Kyu mencoba untuk merubah sifatnya Berusaha untuk bersikap lebih lembut kepada Sun Hwa. Tapi sudah terlambat karena dia sudah jatuh cinta kepada Tae Suk Min Kyu yang masih dendam dengan Tae Suk mencoba untuk menyogok polisi Agar mengizinkannya menghajar Tae Suk dengan bola golf seperti yang Tae Suk lakukan kepadanya waktu itu Lalu Taisuk dibawa oleh polisi ke tempat yang sepi. Di sana Minty melampiaskan segala amarahnya dengan memukul kencang bola golf berkali-kali ke arah Taisuk yang sedang terborgol. Setelah itu Taisuk dibawa lagi ke penjara dan di penjara inilah entah bagaimana caranya dia mendalami ilmu invisible atau mengasah kemampuan bersembunyi dengan mengatur laju gerak tubuhnya tanpa mengeluarkan suara. Setiap hari Taisuk menjadikan sipir penjara sebagai objek melatih ilmu barunya itu. Sipir penjara itu pun dibuat kesal dengan aksi menghilangnya tersebut. Akibatnya Taisuk sering dihajar dengan pentungan milik si sipir. Di tempat lain, diam-diam tanpa sepengetahuan suaminya, setiap hari semua pergi ke rumah kosong yang pernah dia kunjungi bersama Taishuk dulu, hanya untuk sekedar tidur dan mengenang kebersamaan mereka. Kemampuan bersembunyi Taishuk semakin hari semakin baik, hingga si penjara tersebut terkecoh dengan aksinya. Lin dapat kabar dari polisi kalau Taesuk akan segera keluar dari penjara. Lalu dia mengajak Sun Hua untuk pindah dari rumah itu. Namun dia menolak. Singkat cerita Taesuk pun akhirnya bebas. Lalu dia mempraktikkan ilmu barunya dengan membalaskan dendamnya kepada polisi yang menerima Sohokan tadi. Setelah itu dia juga memberi pelajaran kepada petinju yang menghajarnya waktu itu. Selanjutnya kita semua tahu kemana dia akan pergi. Tentu saja tempat kekasih hatinya yaitu Sunhua. Malam itu Min Kyu seperti mendengar langkah kaki seseorang. Setelah menyadari tidak ada siapa-siapa, lalu dia pun melanjutkan tidurnya. Namun Sun Hua menyadari kalau itu adalah Taesuk. Setelah suaminya tidur, dia keluar dari kamar untuk bertemu dengan Taesuk. Mereka pun reunian di depan cermin. Tiba-tiba Min Kyu terbangun karena menyadari istrinya tidak ada di kamar. Min Kyu bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Dan untuk pertama kalinya di film ini, Sun Hua berbicara dan mengucapkan kata, aku mencintaimu. Min Kyu berpikir kalau ucapan itu adalah untuk dirinya. Padahal ucapan itu ditujukan oleh Sun Hua kepada Taesuk. Keesokan paginya, Sun Hua memasak makanan untuk porsi tiga orang. Min Kyu berpikir kalau makanan itu dimasak oleh Sun Hua untuk dirinya. Dia masih tak menyadari kalau ada Taesuk yang juga tinggal di rumah itu. Dan juga ikut makan tepat berada di belakangnya. Setelah Minkyu pergi bekerja, lalu Senhua menyuruh Paisuk untuk keluar dari persembunyiannya. Lalu mereka berdua pun bermantap-mantap. Dan film pun berakhir.